Masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan di dua desa penyangga Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya Yaitu Desa Nusa Poring dan Desa Mawang Mentatai, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi Selain angka penderitanya yang tinggi, kekhawatiran ini juga dikarenakan layanan kesehatan yang sulit dijangkau dan stigma yang melekat pada penderitanya Keduanya dapat menjadi penghambat kesembuhan pasien dan penurunan angka penderita TB. Keadaan tersebut bahkan dapat meningkatkan jumlah penderita TB di dua desa ini. Yayasan Alam Sehat Lestari atau yang lebih dikenal dengan ASRI, yang bergerak di bidang kesehatan planetari dan tengah menjalankan program replikasinya di dua desa itu pun memutuskan untuk terlibat mengatasi masalah ini. mulai dengan kenyataan bahwa di desa ini ada banyak e, penderita TB. Jadi pada waktu itu penderita TB itu mengalami stigma dari masyarakat jadi orang yang kena TB itu dianggap sebagai kena kutukan. Jadi ASRI itu melakukan pendekatan sekaligus untuk menanggulangi dua hal itu. Pertama mengurangi stigma masyarakat terhadap TB, dan yang kedua adalah me, apa, mendampingi minum obat supaya mereka dalam enam bulan bisa dipastikan pulih. Sejak tahun 2021, ASRI yang bekerja sama dengan Puskesmas Menukung pun aktif dalam mengupayakan kesembuhan bagi penderita tuberkulosis. Dengan metode Directly Observe Treatment Short course atau DOTS pasien tuberkulosis dipantau secara intensif dan dipastikan tak absen mengonsumsi obat selama enam bulan Yang membantu ASRI untuk mengawasi pasien TB di setiap dusunnya kita mempunyai PMO PMO sendiri itu adalah pengawas uh, mengelang obat TB jadi, untuk pasien yang memang sudah kita nyatakan positif TBC, kemudian meminum obat selama enam bulan. Nah, jadi di situ e, tugas PMO sendiri adalah mengawasi setiap pasien dalam minum obat sampai selesai. Jadi, setiap harinya PMO akan datang ke rumah pasien yang positif TB untuk memberikan obat. Jadi, pasien TB bisa minum obatnya silahkan. Belum makan apa-apa, maka kita harus setiap hari gitu. Mm. Mereka pegang absen, kan harus dia absen terus itu. Batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih, terus batuk bercampur darah, lalu sesak nafas ke dada, nafsu makan turut, biasanya orang kena TBC gitu, nafsu makan nggak ada. Yang keempat, yang kelima berat badan uh, turun makin ku, kurus Yang keenam demam meriang lebih dari dua minggu biasanya ya, Kalau ada yang seperti itu berobat Di awal itu kita lakukan dulu kasih ilmu dulu sama masyarakatnya supaya mereka tahu tentang PB Makanya itu kita adakan kayak penyuluhan ke masing-masing dusun. -masing baru setelah itu ada tahap kedua Itulah kita kerjasama dengan bidan, sama perawat juga, kita lakukan penjaringan ke masing-masing dusun. Kita juga e, bersama juga ibu-ibu e, PMO juga untuk koordinasi bersama untuk ngumpulin nih kira-kira yang ada keluhan yang ceriga ke TB ini e, untuk datang ke klinik kah, atau kita yang datangkan ke dusun masing-masing. gitu. Kemudian e, kita juga lakukan pemerisahan selanjutnya yaitu pemerisahan dahaknya. E, jika pasien tersebut memang dinyatakan positif, maka Asri dan puskesmas bekerja sama untuk memberikan obat selama 6 bulan untuk pasien TB. Perubahan selama 4 bulan ini ya saya selesaikan lumayan ya. Kemarin sempat juga dari yang awalnya pas drop bangun susah jalan beraktivitas susah, dan sekarang sudah mulai bisa beraktivitas dari pernapasan kemarin sesak sesak kan sudah lumayan, sudah agak enak kan, terus batuk juga sudah mendingan. ya intinya sudah rasa enakan lah sekarang. Asri saat ini sedang menjalankan program TB Doge periode kedua dengan total penderita TB yang dilayani sebanyak 14 pasien. Sementara untuk periode pertama, ASRI memberikan pelayanan pada 16 pasien di dua desa ini, 9 pasien di desa Mawang Mentatai, dan 7 pasien di desa Nusaporing. Hasilnya, tingkat kesembuhan pasien mencapai 94 persen. Sosialisasi mengenai tuberkulosis secara terus menerus di tengah masyarakat di dua desa ini yang dimaksudkan untuk mengurai stigma yang diletakkan pada penderita TB pun mulai membuahkan hasil. Masyarakat di dua desa ini kini melihat bahwa ini bukan sebuah kutukan dan dapat disembuhkan dengan rutin meminum obat. Program TB DOTS ASRI yang mengupayakan kesembuhan penderita TB pun kini dapat berjalan lebih mudah karena mulai ada inisiatif dari masyarakat untuk melapor pada klinik ASRI jika diri dan orang sekitarnya dicurigai TB.